Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Kembali hadir di DivaTV akan memberikan informasi terbaru menarik seputar idola kesayangan Lesti Gejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya para sahabat dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah perasaan-perasaan dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial bahagia banget untuk kita semua perhatikan Wah, wow, akhirnya diposting juga nih. Momen Lesti Rizky, Bilar, kondangan ke acara Kak Sania, ya. Persahabat ya, Masya Allah. Dan di sini tentunya ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Kak Sania karena berhubung selfie pakai HP, aku jadi upload ya. Haha. Hon, Papa Bunda BBL Sudah menyempatkan hadir Rizky Bilar, Lesti Kejora Love, wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan bahagia selalu Terutama untuk idola kesayangan kita Dan tentunya untuk Kak Sania Dan suami mudah-mudahan menjadi Keluarga yang sakinah Mawadah warohma amin Robbal alamin Ini gemes banget persahabat ya Tentunya cute dan sangat luar biasa Membuat kita bahagia Membuat kita bangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu langgeng dan selalu diberikan perlindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, ada sebuah unggahan spesial juga terbaru dari akun HIP500. Ini mengabarkan soal Rizky Bilar. Perhatikan sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Semoga bisa mewujudkan doa kedua orang tuanya ya Muhammad Leslar Al Fatih Bilar. Tuh kita simak kabar sahabat. Rizky Bilar ungkap makna nama sang anak. Nih, perhatikan yang belum tahu, yang belum paham soal arti dan makna nama yang disematkan kepada baby L ini sahabat ya. Yang pertama Muhammad Nama Muhammad ini diambil dari kata pertama nama saya itu yang diungkap oleh kakak Rizky Bilar, yang juga nama dari seorang Rasul yang dimuliakan Allah, tokoh yang jadi contoh serta teladan dalam kehidupan saya dan banyak orang. Nama yang kedua itu diambil dengan nama Leslar, perpaduan nama saya dan wanita yang saya cintai. Di nama tersebut terdapat banyak orang yang mendoakan kami Semoga juga selalu memberikan doa terbaik untuk putra kecil kami Nama yang ketiga Al-Fatih Dari Muhammad II yang dijuluki Al-Fatih Beliau punya jiwa kepemimpinan tinggi, cerdas, serta penghafal Al-Quran Harapan kami telah bisa mengambil sifat-sifat baik beliau Yang keempat Bilar Insyaallah nama belakang ini menjadi legasi dan keturunan yang baik akhlak, budi pekerti serta menjadi orang berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Itulah tentunya makna dan arti dari nama BBL Muhammad Leslar Al Fatih Bilar. Itu mempunyai arti yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa mewujudkan doa kedua orang tuanya ya Muhammad Leslar Al Fatih Bilar. Tentu kita berdoa, tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar, terutama Lesti Rizky Bilar dan abang L. Mudah-mudahan ya doa-doa baik dari orang yang tulus mencintai dikabulkan Amin Ya robbal Alamin Dan untuk ke kabar terbaru selanjutnya Perhatikanlah sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan Duh, Masya Allah banget ya Akhirnya diposting juga nih Momen semalam persahabat ya Setelah selesai pulang Dan ngeri acara Kak Langsung nih foto selfie ya Wow Ini cute banget versi meleknya Abang L tuh, mirip bule banget persahabat ya, Masya Allah, gemes, cute, dan sangat ganteng. Mungkin ini pun direpost kembali oleh akun family Anusko Leslar23. Banyak tanggapan komentar yang luar biasa juga, yang tentunya positif dari para sahabat Leslar, yakni dari akun Gibran. Anusko Randy mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, Abang El, Kalau lagi gitu, papanya banget ya Mana udah bisa fasil lagi, Masya Allah Wow <gaya> Ada juga komentar lain dari akun Duya Artika Silva Gayamu itu nak bikin gemas Susadar kameranya Abang Anteng Katanya tuh, aduh cute banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Tarsi.Infinite Mengatakan Akhirnya melek BBL Katanya tuh, wow gitu. Melihat versi meleknya BBL Persahabat ya, tentunya ini gemes banget Masya Allah, mudah-mudahan BBL tentunya menjadi kebanggaan orang tua dan orang banyak Amin Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana Total stay tune dan penontonin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh